Hai pelajar Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng bersama Bank Jateng memberikan kesempatan bagi kalian semua untuk kuliah di STIE Bank BPD Jateng melalui 12 jalur beasiswa yang telah disediakan. Selama lebih dari 26 tahun, STIE Bank BPD Jateng telah hadir dan berkontribusi mencetak generasi unggul di bidang ekonomi, bisnis, dan perbankan dengan kurikulum khusus berkualitas yang didukung oleh dosen praktisi profesional. Lulus S1 dalam tiga setengah tahun, program kuliah magang kerja, brevet keahlian khusus tersertifikasi seperti perpajakan, pasar modal, perbankan, dan ekspor-impor menjadikan lulusan STIE Bank BPD Jaten siap bersaing di dunia kerja. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan dirimu dan jadi mahasiswa STIE Bank BPD Jateng.